Wah, wah, wah, baru hari pertama, udah seperti ini luar biasa. Kalian ini rapi, chess rapi, rapi banget, C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 Jalan-jalan di Milan, Italia bersama dengan sang buah hati tercinta Bilkis Humaira Raja. Terlihat di sana senyum semeringah ditunjukkan oleh Bilkis dan begitu juga dengan Ayti Yang sangat bahagia membawa putri tercinta dan juga memboyong seluruh keluarga. Status terbaru yang dituliskan oleh ibunda tercinta. Semoga bahagia semuanya buat hari ini tulis mom Ayti di akun Instagram pribadinya. Dari Rudi Kayla, Amin. Ya roba alamin bagi selalu Oma oh, opas oh, Selamat holiday umis keluarga semoga holidaynya Menyenangkan Diberi kesehatan Semua amin Ya roba alamin Medi liburan Sehat semua Jadi bisa menikmati liburan Dengan happy Sepertinya ada wajah baru Yang ikut Di Milan nih Pemirsa Ada seseorang Yang sangat terlupa Berada di samping Ayu Ting Ting dan juga Birkel Sumairah Rajak Wah, mimin jadi penasaran di siapakah pria tampan yang ada di sebelah Ayu Ting Ting tersebut <laughs> Informasi selanjutnya juga di sini ada selatus terbaru yang Shiva Tuliskan di akun Instagram pribadinya Mama, Papa, Nanda, dan juga Merah, Milano. Mereka sekarang ada di Milan. Terbaru dari Shiva di dikomentari langsung oleh Brata Kartasasmita. Shifa kumusyum ga Ayu Ting Ting, weka, weka, weka. Wah. Wah, ada Bang Brata nih yang sekaligus menanyakan keberadaan Ayu Ting Ting yang sepertinya sedang merindukan Ayu Ting Ting. <laughs> Happy Holiday, Dedin Sumerah dari Winaitin 92. Dan inilah potret kebersamaan sang anak dari juga nanda bawa boneka. <laughs> Status terbaru juga dituliskan oleh Ayu Ting Ting Milan. Tulis Ayu Ting Ting dengan, dengan penuh kebahagiaan. Eh ternyata ada Bang Boy William nih langsung mengomentari Ayu Ting Ting 33 menit yang lalu. Jarang sekali berkomentar, sekalinya berkomentar langsung meledak. ini eh, ya. <laughs> Have fun di sana kalian tulis Boy William 33 menit yang lalu dan komentar tersebut langsung diserbu oleh para fans sehingga mencapai 1768 likes Masya Allah ya dua sejoli yang sedang dekat-dekat ini -dekat, banyak sekali like yang diberikan oleh para fans karena merasa bahagia Boy ikut mendoakan Ayu Ting Ting di sana dan itu juga ada bronie Happy holiday Bu Ayu Fitri Carlina, happy holiday kesayangan, Ruben Onsu, happy holiday BTS Trans 7 juga mengucapkan happy holiday dari Lialiut Berebes Boy William, orang yang jarang banget komen, sekalinya komen bikin heboh dunia persatuan si Ayu Boy Akad <tik> 13 menit yang lalu dan ada 16 orang yang suka, Masya Allah Bilkin sudah besar aja hampir samaan sama bundanya, Evan kesayangan dari salah satu sahabat Cetarwati, Kak Ayu semoga suka anda mendapatkan jodoh yang terbaik, gentle, setia, dan bertanggung jawab, Bahagia selalu bersama Bill Kiel. Happy Holiday, Ibu Ayu, dan family sehat dan bahagia terus kalian. Dari sisi 95 17 menit yang lalu. Dari Nini nggak terlalu semangat nonton Brownies kalau nggak ada Neng Ayu yang gelis. Memang untuk sementara Ayu Titing tak hadir di Brownies selama dua minggu ke depan. Jadi istilahnya sepi-sepi gitu ya di Browniesnya. Tapi tetap semangat nih, karena ada Koko Rubin dan juga Wendy Cagor serta Ivan Gunawan yang selalu pada bermainnya sahabat semua di Brownies. -nya. Informasi selanjutnya setelah kemarin ada lampu hijau dari keluarga Boy William. Di sini ada. Oma Lajuwardi Yang ikut nonton untuk pertama kalinya Nonton pertunjukan Ayu dan juga Boy William Di acara yang sangat seru Ujian bersama Boy William Oma Lajuwardi ikut serta menonton Kebahagiaan Ayu dan juga Boy William Ditonton sama Oma untuk pertama kalinya, Ernest hmm Gak dapat restu dari Oma, insya Allah menuju halal. Amin ya Robbal 'alamin. Oma Lajuardi merupakan Oma dari Boy William, dan informasi ini ternyata dibagikan langsung oleh adik dari Boy William, ION Hartanto. OMG, Oma sampai nonton Masya Allah doa terbaik. Terima kasih para sahabat, Oma merupakan... Nenek dari Boy William Dan juga Ion Ya Papa Elsa Dan bila-bila ini nonton nih karena pengen lihat wajah Neng Ayu ah, sepertinya ya Sehat selalu untuk holiday-nya Ayu Ting Ting Dan juga keluarga semoga sehat selalu Mom Iting Bersama mereka yang selalu ada buat anak ibu Makasih banyak semoga bahagia hari ini ya Rizkinanda, Nanda, Shiro Firman, Rizki Kaila, Nur Ragil Kaisyara Nova Rezi semoga awal tahun bulan dan hari baik buat kita semua hari ini cerah di Milan. tulis mom ayu 34 menit yang lalu membagikan kebahagiaannya yang sedang bermain tiktok bersama dengan sebuah tim dari ayu ting ting doa terbaik nih dari mimin semoga perjalanan 8 negaranya berjalan dengan lancar pulang dengan keadaan selamat walafiat amin sehat selalu untuk semuanya oke sahabat semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel Mimin dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Selamat menikmati perjalanan dan juga kehebohan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting berserta keluarga di Milan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kecelakaan, ya ampun tuh hancurkan. Juga buat itunya apa yang buat? Pak Wah wah wah, baru hari pertama, udah seperti ini, luar biasa <tuk> kalian ini. Rapi, ces. Rapi, <tuh> rapi banget, ces. Aduh, aduh, baru hari pertama. Dingin. <tuh> Ngomong apa? Hey, hey, hey kamu. Ngomong apa kamu? Kenapa nggak Kita. Nyemil ini nih Sambil nyemil ini nih oh, Sejak like yeah, uh, tayangan Goes to Europe bersama teman-teman dan saudara-saudaraku <laughs> Jangan lupa ya yang mau, nonton, yang mau tahu keseruan kita Keberangkatan kita heboh dan serepot apa Buat persiapan berangkat sampai ke Europe Buruan sekarang nonton Ke channel Youtube nya Kishu TV Jangan lupa like, share, comment Dan subscribe, pokoknya seru banget Heboh, heboh Rame Pokoknya yang mau tahu keseruan kita nonton Kisiu TV sekarang udah tagang Ayuan. Aku feel sama kau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 Ini bagus, ring-ring ke gua dong deh Bukan gua banget Ale Kita mau ke Tepang Ya. Iya ya Ini Jadi kita lagi loading pokok ke Ini di bandara nah, Sudah sampai. Kita lihat di sini, sini, Mas. Kita lihat di sini, Mas. di sini, Mas. di sini, Hmm, airnya original, hmm. tapi lumayan. Bumbu air ya berasa, yeah. Hmm. Yeah, ya? Aja mudah berasa? dia pakai lada gitu, kayaknya.